Yo everyone, welcome back on Watch YouTube channel, still with me, yo. Ya, lagi-lagi akan ada review tipis-tipis atau -tipis review singkat. Sekaligus, um, gue pengen share buat kalian terutama yang suka model-model ini. Model apa nih ini tuh? Nah, yang gue bahas sekarang ini dari brand Thomas Earnshaw. Nih dia. Nah ini kode SKU-nya adalah ES8111-02. Nah kalau ada 0201 itu sebetulnya lebih ke kode warnanya. Well speciality-nya apa sih dari spesifikasinya? kenapa gue memutuskan untuk mereview ini karena gue suka banget sama shape-nya sama bentuknya ya dan sama stylenya, ya dan gue yakin beberapa dari kalian pasti ada yang suka kan model begini nah ini case-nya gue bilang modelnya Tonew ya modelnya Tonew, ya whatever you say terus ini khusus buat kalian yang suka case-case model cushion gini ya, maksudnya model-model kotak atau yang shape-nya pokoknya yang non bullet deh. Karena kan jam tangan banyak banget tuh yang pasaran ya case-nya bulat-bulat-bulat. Nah, dengan style yang kayak gini ini menurut gue udah cukup dan mungkin nggak cuma cukup ya, sangat keren. Untuk spesifikasinya, movement-nya dia otomatik ya. Dia punya fitur winding, tapi dia nggak punya fitur hack. Nah, biasanya movement kali uh, model yang seperti ini ya karakteristik movementnya dia didominasi sama miota movement biasanya ya oke okay. oh iya untuk yang naik kacanya ini dari apa sih udah sapphire belum belum ya dia kacanya masih terbuat dari mineral crystal ya nah untuk diameternya berapa sih kurang lebihnya nih ya untuk lebarnya sendiri ini 30 sembilan ya 39mm tapi dia ini wear big, ya karena kan dia lebih los nih nggak ada bezel nggak ada macam-macam jadi kelihatannya walaupun 39 dia kelihatannya wear big ya, karena lebih luas face-nya. Nah untuk uh, lock to lock ini kurang lebih di 50mm Dan ketebalannya karena ini kacanya agak cembung Dia kurang lebih di uh, 15mm Nah untuk look widthnya sendiri nih Kalau kalian misalkan pengen ganti-ganti strap Dia ada di 22mm ya Warnanya brush gold ya Untuk tone warnanya ini emang gold tapi lebih ke brush gold Nah untuk di backcase nya keren banget kan, rotornya kelihatan, face-nya juga kelihatan, platingnya juga kelihatan, ini keren banget deh. Nah untuk di side case-nya sini, di sini ada grafilnya Earn Untuk di crown-nya, di sini ada lambangnya Earn Shawl juga ya, kayak gitu. Nah untuk strap-nya sendiri, ini made from leather dengan croco pattern ya, crocodile pattern. Wah oh, ini menurut gue ini keren banget sih Ini jam tangan yang keren banget gue bilang Stylenya keren Nah ini yang gua pegang adalah yang nol dua eh, Nah dia juga punya beberapa varian warna yang sekarang ini dia case-nya warnanya black dengan spesifikasi yang sama ya. Kalau di sini aksen dalamnya di dialnya ada aksen warna rose gold dan ini terkesannya mewah juga. Terus beberapa dari kalian pasti ini sampai saat ini pun juga masih ada yang suka ini nih, stylenya open heart nih. Atau mungkin yang kalian bilangin kelihatan mesinnya dong, yang kelihatan detaknya dong ini. Nah ini dia, ini namanya open heart dan yang bikin gua suka di sini adalah komposisinya pas banget, enak dilihatnya. Nih mulai dari marker ya. Untuk angka 12 sama angka 6 ini Romawi tapi bener-bener ini pas banget gitu loh komposisi untuk peletakan uh, marker di angka 11, angka 1, 2 semuanya itu pas banget dan yang di bawah sini ini adalah open heart pas, presisi banget di tengah dan untuk yang di atas ini adalah indicator 24 hour jadi kalian bisa tahu MPM dari jam tangan ini nah yang paling terakhir di sini warnanya stainless steel case Yeah, stainless steel case full stainless steel dengan paduan kombinasi warnanya gray bisa dipakai casual bisa untuk dipakai semi formal pun juga bisa emang sih mungkin beberapa kali kalian akan ngomong ya kok nggak ada date nya kalau buat gua ya buat pribadi ya mungkin dulu banget gua akan ngelihat jam tangan tuh kalau nggak ada date nya nggak asik ya tapi setelah gua banyak uh, cari tahu model jam tangan ya ternyata harus nggak sih jam tangan itu ada Windows Date-nya? gue bilang sih nggak harus ya karena kalian kan sekarang udah punya device-device macem macam yang kalau hanya nunjukin tanggal aja tapi untuk jam tangan itu ya walaupun orang juga bakal bilang ngeliat waktu nggak perlu di jam tangan but I think watch it's all about personality and about style ya bukan cuman spek aja atau hanya penunjuk waktu ya nah on hands-nya dong nah untuk on hands-nya nih gua bakal on hands nih tuh kan keren keren banget terutama yang warna brush gold ini yang paling gua suka ya karena dia stylish banget jadi kelihatan stand out banget gitu loh kalau dipakai itu bener-bener kayak eh jam tuh kayak gitu tuh menurut gua sih gitu ya ini keren keren banget nah bagi yang penyuka black if you love black nih ini juga keren jadi ini uh, elegance, aksen rose goldnya itu bikin dia elegan, perpaduan black sama rose goldnya bikin oke. Okay. Tapi ini agak sedikit soft dan gak terlalu uh, mencolok ya. apa-apa ini keren juga, but not my taste. Mungkin kalian ada yang berselera ini, it's okay, go ahead. Nah buat yang untuk warna-warna soft and casual, gue bisa saranin kalian pakai yang ini ya tetap stand out ya, karena warnanya dia stainless steel tetap uh, noticeable ya tetap noticeable tapi juga nggak terlalu uh, mencolok juga but still stunning ya yeah. so this is Thomas Earnshaw Holborn keren asli ini keren banget ya yeah. Oke okay, itu tadi sharing gua tentang Thomas Earnshaw Holborn Es delapan triple satu, ya, buat yang mulai keracunan atau yang mungkin udah suka, atau mungkin yang memang benar-benar ngoleksi model kayak gini, silahkan. Langsung kunjungin web kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com juga ya. Nah, untuk kodenya apa? Ini kodenya ya. es 81 Kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komen. So, kalau yang dislike tetap klik tombol ini. Yang like juga klik tombol ini. Jangan lupa subscribe terus yang udah jadi subscriber jangan lupa nyalain loncengnya just in case di episode-episode selanjutnya kita ngusung pasukan surprise oke okay? I think that's all everyone see you on the next video happy hunting and happy shopping